Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bertemu kembali bersama Blind Project Channel Youtube paling blind Sa Indonesia Raya Kali ini di acara Semarak Kemerdekaan Perumahan Mujarakunir Residen Malam ini partai semifinal Kedua Putri Badminton Terpal Biringseng Antara tim A Ada Ibu Hana Dan Hasanah pakai merah merah melawan tim dari D2 yang memakai kuning kuning ada ibu Rina dan ibu Anggita di sana bagaimana sudah siap apa pemanasan dulu sudah Pak Royal oke siap Basit resmi kita langsung kita datangkan dari Ukraina inilah dia Bapak Sojarno Wasit resmi dari Ukraina internasional dilakukan switch dulu yang menang pilih tempat atau bola mau pilih oh, tempat yang menang berarti bola untuk tim D. ini. Hakim Garis sudah siap dari blok C sama blok B. tidak apa apa. dari Hakim Garis siap. Oke okay, Sumatera Timur siap Pak Andin. Oh bener, bal pulon, samen kan milih panggen Singunang milih panggen, bener, bal kalah Nah iya kan milih panggen, balik kono Oh jadi borong rek, tapi milih panggen, mas kok menjaluk bal Kok, minta yang baru ini pemain dari Blok D Ibu Anggita dan Ibu Rina, dia. Ini dia, satu rekam, kita sediakan dua, apa ini, seneng ya Pak? Iya, dua, dua slot. Satu partai, 12 Sininya, dua belas poin untuk Putri. Berarti ini lapas di Lebono oh kali Ya, ini tidak. Ya, apa cari, apa cari uwe, pancet, masyidnya dari ukraina dilarang isro, masyid berpasa masyid dari ukraina, bapak sudah oke, tunggu apa-apa dulu kalau belum di livery, jangan di sudah mulai disana, mbak asal, woh, langsung gagal Langsung gagal di sana mbak satu kosong untuk ukuran blok D. Ya, ya, ya. Anggita kepada siapa di sana mbak lagi bisa dikembalikan. Oh tapi terdiam dari blok D poin sama satu satu. Sekarang dari blok A melakukan serve. Siapa dia? Ibu Hana. Oh ho -ho -ho. tidak sampai dia. Terburu buru kata mata, -mata Dikembalikan lagi dah. Oh, gagal nyerang skor sama 2-2 kali ini. Mbak sana Oh, masuk eh, ada adik, adik, garisnya jangan ditarik, jangan ditarik. Eh, garisnya jangan ditarik. Skor berapa? Baik dong. 3-2. 3-2 blok lagi kok ngale tapi awalnya blok tiga kor dua. Oke, oke di sana Mbak Anggita berusaha mengembalikan pelan tapi pasti Mbak Anggita. Tiga sama. Berapa mereka oh, tiga sama. sama. Anggita melakukan serangan tahanan berebut dia gagal dikembalikan. Pasti, Mati matian rek Miki, cililok di timasin. Anggita lagi kepada Bahasana, langsung kembali Masuk ternyata Poin untuk tim A Berapa skor Pak No? Oke sama skor Bahasana kepada Anggita Tidak dapat dikembalikan Anggita Skor menjadi 5-4 Untuk keunggulan sementara tim A masih Pak Asana mencoba di sana. Oh gagal perang terburu-buru. Dia sambil melirik Pak Antok tadi servernya Di sana ada Anggita lagi andalan dari Blok kepada Pak Asana. Oh ternyata bolong sengnya Oh gagal perang ternyata Anggita poin cuma-cuma. Untuk adik-adik jangan mengganggu. Jangan di sini. Enam sama. Hana di sana kepada Mbak Rina. Hana lagi masuk tapi dibiarkan. Dikira keluar oleh Mbak Hana ternyata masuk. Lagi-lagi Anggita dari tim kuning kepada Hasanah dikembalikan lagi. Mbak Rina, oh gagalnya perang Mbak Rina terlalu ke bawah tadi. Tuju sama. Hana di sana. Oh, Sebenarnya tadi tidak sampai Tapi tetap dipukul Poin untuk tim A 87 orang gila Oke di sana Hana Lagi-lagi Hana kepada Rina Tidak bisa perang Rina Sampai terjatuh dia Oke ayo supporter dari masing-masing Di sana ada Hana lagi kepada Tengah-tengah Anggita gagal perangang kita poin lagi untuk ah berapa baik 10 7. oke 10 7 selisih 3 poin oke break dulu kenapa Kang ada Citra mungkin cadangan pemain cadangan dari blok D bisa tampil yang belum main Pak Resi mungkin bojone Pak Kampung Uh, pemain mungkin kurang pemanasan tadi minyak kayu putih banget ya, bosen bosen. Ini tim medis ada suaminya sendiri, Bapak Eko. Jangan dikerubung nggak ada jangan dikerubung jangan digerubuk. Ini bukan tahun jangan dikerubung Ini Pak Eko, Pak Eko, hot Pak Eko, sama minyak kayu putih, mungkin bisa diurut. Tim medis Pak Endi belum datang ya, tim medis ini. Tadu, tadu, tadu, tadu, tadu. Tadu, Sing, main, Resi Adukan. <tuk tangan> Bagaimana Manitia Digenti sing mari main, mau <tuk tangan> apa -apa, ya gak apa, -apa Ma ini, Mbak ini, Mbak apa apa harus daripada... ini Hanya untuk memeriahkan agustusan. Oke okay. ngebon yang <tuk tangan> apa -apa, ini main mana tapi Mbak ini? Rebutan Pak ya apa-apa, sanggup? Oke, okay, itu jadi pergantian pemain karena Cidra Rina dari tim D. Papan skor tetap 10-7 untuk ukuran blok A. Bola untuk tim A. Masih Hana melakukan serve di sana. Oh, gagal nebrang. Poin untuk tim D 8-10. Ada Ibu Eni pemain baru yang menggantikan Ibu Rina kepada siapa di sana? Hasana, oh terlalu ke bawah Sembilan Sembilan berapa Pak Resa? Selisih satu poin saja, sembilan, sembul Masih Ibu Eni pemain baru kepada Mbak Hasana Kembali lagi, Mbak Hasana lagi Ada Anggita, oh gagal nyebrang Anggita Last one Last one ya, kurang satu kalau tim A dapat poin, oh, sayang sekali dibuang ke di sia-sia kesempatan sepuluh, sebelas, sepuluh rasuan. Seandainya tim D yang dapat poin maka terjadi jus, anggita sana, kepada Mbak Asana oh, jus. Akhirnya dilakukan jus. Ayo, ayo, ayo, ayo, Mbak ayo, ayo, servan oh tidak sampai ayo, ayo, untuk Uh, tim A Last one Dapat poin langsung game Oke okay, Mbak Eni Di dikembalikan yang kita Mbak Sana lagi uh, Siapa dia Mbak Eni oh, Yus Yus lagi Masih seru tampaknya Berimbang Padahal butuh cuma satu poin tadi Anggita kepada siapa di sana Hana dikembalikan mbak ini Oh last one lagi itu blok A si merah cukup seru pertandingan semifinal kedua ini cukup butuh satu poin mbak Ana Oke okay. partai ini dimenangkan oleh tim A pindah tempat dulu Oke okay. kita lanjut di sesi berikutnya video ini